serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik kabar bahagia dan kabar terbaru seputar Leslor tentunya baiklah para sahabat dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada vitamin bahagia ya langsung disuguhkan oleh Bibi Elni kita lihat aja penyemangat banget untuk warga Konoha wow sholat banget ya. BBL malam hari ini sedang tidur, tapi menemani Bunda dan Papa Bilar kerja ya, atau syuting dan meeting. Pokoknya, tentunya malam hari ini ada kejutan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Momen periode pun diripos kembali oleh akun Lesti Bilar. Tim ada kalimat yang dituliskan. Tidurnya so sweet, kata Uncle Hussein Wah, wow, Masya Allah banget persahabat ya Tidurnya ini manis banget tuh Saking gemasnya persahabat ya Bang Hussein Sinop aja Tentu gemas saat melihat BBL sedang tertidur Berikutnya persahabat Ada vitamin bahagia juga yang kita dapatkan Yang ditunggu-tunggu akhirnya sudah di up Di channel Youtube Leslar Entertainment Ini si Playdate BBL dan Bibi Guzel yang belum nonton silahkan mampir Langsung cus ke channel youtube Leslar Entertainment persahabat ya. Kita support, kita dukung terus Untuk karya-karya terbaik Dari tim Leslar Ini sih vitamin banget untuk warga Konoha Persahabat ya, yang nunggu dari kemarin Dari tadi pagi Pengen banget melihat Play date nya Baby guzel dan Baby L Langsung ke channel youtube Leslar Entertainment ke kabar berikutnya juga, persahabat, ada hubungan spesial dari Lintar tadi sore, persahabat ya, terlihat Bunda Lesti Kejora ini lagi makan. Persahabat ya, sepertinya sih makan di sebuah hotel ini sih, tentunya cedukan vitamin manja tipis-tipis tadi sore dari Bang Lintar. Persahabatnya tiga jam yang lalu tuh diunggah di gas pribadi miliknya. Masya Allah, Alhamdulillah, walaupun kita melihatnya dari jarak jauh, tetap kita bahagia. Mudah-mudahan Bunda Lesti selalu sehat dan dijauhkan dari orang-orang yang selalu ingin berniat tidak baik. Ke kabar selanjutnya juga, persahabat perhatikan, akhirnya vitamin muncul juga malam hari ini lewat unggahan dari ig nya Fafa Bilar. Ini sih luar biasa, proyek-proyek terbaru kembali diperlihatkan oleh Papa Bilar Malam hari ini, meeting bareng dengan Kak Tia Santi Ada juga Bang Husen Nassinov, persahabat ya Ini sih luar biasa, kita lihat di organ igasnya Papa Bilar Malam hari ini, meetingnya bareng orang-orang hebat Dan teman-temannya Papa Bilar, Masya Allah, luar biasa Ada Bang Husen Nassinov malam hari ini Akhirnya ketemu kembali dengan Leslar Ada juga Kak Tia Santi Yang selalu mensupport Bunda Lesti Masya Allah banget ya Kita bangga Kita bahagia sekali Alhamdulillah Kembali silaturahmi tetap terjaga dengan baik Momen ini pun diunggah kembali Oleh akun sahabatoteing underscore Leslar Ada juga kalimat kasar yang dituliskan Tuh kan, juga Masya Allah berkah dan makin sukses ya Leslarku, amin Banyak sekali juga komentar Dan tanggapan yang diberikan oleh para sahabat Yakni dari akun Instagram Hanya pendukung mengatakan di kolom komentar Wah wah, banyak nih Project Leslar yang coming soon Semoga semua Project Leslar berjalan lancar Amin Doakan bersama para sahabat ya, apalagi kita mau menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan berkah, berkah, barokah. Amin. Berikutnya, juga komentar lain dari akun Nonon Unskirt Mozok mengatakan: "Bismillah, lancar, sukses, apapun itu projeknya. Amin. Masya banyak ya, banyak sekali doa, support, dan dukungan yang diberikan oleh orang-orang baik." Dan orang-orang hebat yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita Dan banyak juga persenangan yang salpok dengan Bunda Lesti Karena cantik banget katanya Masya Allah banget ya Tentu kita juga merasa bahagia dan bangga kepada idola kesayangan kita Dan pastinya masih menunggu kejutan lain dan kabar baik selanjutnya Dari idola kita, jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini terus, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhalang berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian, para sahabat, mengenai informasi tersebut? Silahkan berkomentar, bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.